teman-teman sampai teman-teman dulu hari ini kita mau apa oke okay, kita mau memancing teman-teman ini dia kolamnya ini kita mancing yang pertama wah ikan apa itu yeay dapat satu Sudah satu teman-teman ayo kita pancing yang lain lagi oke okay. Kita sudah dapat dua, teman-teman. Oke, tiga, teman-teman. Sudah tiga, kita dapat, teman-teman. Lanjut, nah, dapat satu lagi. Sudah empat, teman-teman. Mantap! Dapat satu lagi, teman-teman. Ini dia. Wah, sudah 5, teman-teman. Mantap. lanjut lagi. Cari satu lagi, teman-teman. Aduh, susah banget. Warna merah muda, ikan merah muda itu susah banget ditangkap, teman-teman. Aduh, dia putar-putar. Ayo berjuang. Ah. susah banget, teman-teman. Kita cari yang lain, teman-teman langsung dapat yang merah. Wah, ini dia teman-teman, dapat ikan yang lain. Mantap. Sudah ada enam teman-teman. Kita cari lagi. Kita cari lagi. Hap, dapat yang hijau teman-teman. Wah, teman yang besar teman-teman. Ini. ini dia. Nah, ikan besar. Ikan besar. Pintar. Ayo kita pancing lagi Kita cari yang lain teman-teman nah, Ikan apa ini ya Ayo ah, Dapat satu lagi teman-teman Ini dia Tidak dapat lagi ikan Ikan apa ini teman-teman Ikan apa yuk ah, Ikan bunga <laughs> Ikan bunga katanya <laughs> Oke lah ikan bunga lah Oke kita lanjut Dapat lagi, cari lagi hmm. Iya Iya ah, Susah banget Nah, dapat Hore Mantap, dapat lagi ikannya Wah, sudah banyak ikannya teman-teman Oke, okay, kita cari lagi ikannya Pancing lagi teman-teman Masih banyak tuh ikannya, ayo Cari lagi Oke, yang merah muda, teman-teman. Ayo, kita pancing ikan warna merah muda itu. Ayo, dapat, Kak, ya. Ya, yeah, mantap. Tidak. Dapat, teman-teman. Oke, kita pancing lagi. Lanjut. Oke, kita akan dapat ikan yang mana, ya? Tidak. Tidak. Tidak oke okay. wah susah banget teman-teman oke dapat satu up. lagi letakkan di loyang mantap oke okay, teman-teman masih ada ikan lagi teman-teman ikan yang warna hijau itu oke okay, dapat lagi teman-teman ye yeah, mantap mantap sekali teman-teman wah ikannya sudah banyak teman-teman ayo masih ada nggak ya Oh masih ada ternyata ha, Dapat Nah yang ini ikannya bentuknya bunga teman-teman Ya tapi itu kayaknya gurita teman-teman Wah mantap teman-teman Dapat lagi Oke teman-teman Masih ada nggak? Ada oh ternyata masih ada teman-teman Oke kita panjang lagi teman-teman Apakah dapat? Iya mantap Ikan warna hijau Dapat lagi teman-teman Letakkan di loyang Oke lanjut Kita cari lagi teman-teman Oke masih ada enggak? masih ada wah dapat lagi yang warna hijau mantap ini dia ikannya letakkan lagi ya sudah banyak sekali teman-teman ikannya ayo kita lanjut cari yang lain teman-teman oke teman-teman ini dia teman-teman ikannya yang kecil dapat atau tidak ya teman-teman ayo kita pancing teman ya dapat ya teman-teman ikan warna biru itu. Iya. Oke, lanjut. Ya, dapat lagi satu, teman-teman. Ini dia. Kita dapat ikan lagi satu. Oke, teman-teman. Ya, ikan kecil, ikan besar. Oke, teman-teman, ya, sudah banyak teman-teman ikannya. Nah, jadi Adik ya katakan bahwa ada ikan kecil dan ikan besar. Oke, teman-teman. Oke, oke, dapat lagi satu teman-teman Wah, sudah banyak sekali teman-teman Masih ada kah? Ternyata masih ada teman-teman Dapat lagi Oke teman-teman, sudah banyak sekali ikannya teman-teman Wah, mantap Oke, kita akan lihat apakah masih ada satu ya teman-teman Oke, satu lagi teman-teman dapat Oke teman-teman, mantap Sudah habis ya teman-teman Oke Oke teman-teman karena ikannya sudah habis Kita akan lanjutkan dengan menangkap ikan cupang Nah itu dia teman-teman ikan cupangnya Ada enam ekor teman-teman Oke teman-teman kita akan tangkap ikan cupang teman-teman Oke. -teman. Eh, tangkap ayo tangkap Tangkap ikan kecil Mana dia ya, ya Ikan kecil kawan-kawan Ikan kecil Ih, tangkap, ya, lari, tangkap, tangkap ikan kecil. Iya dapat Iya. Iya dapat satu. Ayo kita taruh di sini Letakkan Iya. Kita lanjut teman-teman tangkap lagi. Dapat ndak? Aduh, tidak dapat teman-teman lari melulu. Dia teman-teman, wah ikannya lincah-lincah. Teman-teman hebat-hebat ikannya susah didapat. Teman-teman, ayo kita tangkap lagi! Iya, dapat atau tidak? Wah, belum, teman-teman, ayo kita cari lagi. Teman-teman, kita tangkap lagi! Dapat atau tidak? Ah, dia lari, teman-teman! Ah! Ikannya lari terus, iya kita dapat lagi ikan yang kecil teman-teman, itu dia Kita letakkan di loyang teman-teman, ayo kita letakkan Dapat satu lagi, sudah dua teman-teman ikannya, mantap, ini dia Oke teman-teman, kita lanjut, kita lanjut menangkap lagi teman-teman Ayo teman-teman, ikannya lari terus, ayo teman-teman tangkap lagi ya dapat lagi satu teman-teman wah mantap teman-teman ya bolanya ikut ketangkap teman -teman. mantap teman-teman oke kita letakkan di loyang teman-teman nah ini dia sudah tiga teman-teman oke teman-teman masih ada tiga lagi teman-teman ayo kita tangkap mereka bertiga teman-teman Ayo tangkap lagi teman-teman Kejar mereka teman-teman wah Dapat gak? Dapat teman-teman Langsung dapat dia teman-teman Ini dia Dapat satu lagi Kita letakkan di loyang teman-teman Oke okay, Sudah empat ikan teman-teman yang kita dapat Masih ada dua teman-teman Ayo Kita tangkap lagi teman-teman Oke okay, Lari dia tuh Masih dua teman-teman Lari teman-teman Ayo kita tangkap lagi Ayo kita tangkap lagi ikan kecilnya Mau lari kemana kamu ikan Tangkap Iya teman-teman Langsung dua sekaligus Ya mantap teman-teman Langsung dua teman-teman Kita dapat dua Kita letakkan di loyang Akan menghitung ikannya, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ye Ambil ikan yang yang hidup itu Oke, okay. satu loncat. Ayo, dapat! Ayo, Wah, ikannya nakal, teman. Oke, okay, dapat dua. Ayo, dapat lagi tiga. Dapat lagi empat. Dapat lagi, ayo! Lima. Oke, yang terakhir, Lima. ayo yang terakhir, saya dapat. Oke, dapat. Enam, hore! Mantap, ikannya ada enam. Teman-teman, oke teman-teman, sekian dulu untuk permainan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, dadah.